adalah kita meminta masukan daripada masyarakat yang diperbaikan membatas alam ya, hotel, restoran ini kita masukan dalam tentunya diperbaikan di masukan di sesuai di masukan Kemikro di Kalbar dan di Bengkayang, sampai tanggal dan 31 Mei itu jam dua puluh satu. Untuk sedikit melonggarkan adanya pertumbuhan ekonomi baru makan minum itu kita sepakati jam. Dan juga nanti PKP K itu karena membuat berkerumun, jam dua puluh satu sampai jam atasan makan juga tentang siapa. Kita benar-benar, kayak ini, bisa bebas lah. Tidak banyak dan tidak banyak kasus kematian. Dua hari yang lalu kita masuk ke zona nonek. Terimalah laporan dari DCS terhadap kasus kometik. Tapi, hari ini sudah masuk ke zona kometik. Tapi, tidak menutup kemungkinan kita bisa jual yang kasus baru, ke contoh yang lebih tinggi. Hmm. Nah, makanya itu itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat agama maupun budaya, juga kita semua stakeholder yang ada di sini, media, bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita memang harus hidup di protokol kesehatan, hmm. juga benar-benar bahwa Corona ini sangatlah nyata. Itu saya berharap sampaikan Dan <tuh> kita akan melakukan juga. Bagaimana menjalankan sistem perpu kita yang kita buat nah, kemarin kita akan kembali melakukan bahwa masker nggak boleh masker 50 ribu. Jadi nah, kalau kita masuk ke zona orde ya, sekarang kita, ini pun kita kita sosialisasikan lewat banner, lewat spanduk, maupun lewat media maupun lewat dalam-dalam. Ini ya dibuat itu juga sejak jadi semua posko sudah dibuka di setiap desa. Jadi kita di tingkat desa menghidupkan kembali posko-posko yang ada. Dengan menggunakan dana desa yang ada di tersebut. Apabila mereka dengan, dengan satgas desa, apabila di setor pembinsa, ada pembinaan tugas berjejaring. lanjut juga di posko kecamatan. Jadi kecamatan juga satgas kecamatan. Ya ini camat, kami, Kapolsek, Kasmas juga. Harus Demikian lagi, bagaimana kalau memang daerah itu ternyata desa ini masih zona banyak terkonfirmasi, dia bisa menyampaikan itu baju warna merah untuk menjadi desa Nah, untuk kecamatan, untuk memberikan itu donasi mereka dari satgas tempatnya. Ini, dan ini koordinasi setiap hari, terus harus Saya sendiri. Saya ruang isolasi di RSUD Nanti Empat Puluh juga di Masih Gading, masih Masjid Babang, di, di Jagung Babang. Itu masih enggak itu di kas kantor pada perbatasan. Dan juga kalau dia melonjak bisa di aulanya nah, di Sang Kaledo tuh itu kita koordinasi yang camat ke Malaysia Dan di daerah kapus, Jawa Sekarang lagi beragam emas Karena juga nanti juga di daerah Sumelantan Jadi bekas mes Pemda. Sumelantan itu juga bersehingga Dan di daerah Mesir di bekas mes semua karena nanti juga akan berbola, agar mereka kalau memang mereka warung kopi atau kafe, warung kopi atau kafe, pasti tidak ada bunyi-bunyian di situ ada musik yang bisa mengganggu bersama masyarakat. Tapi kalau mereka memang buka THM-nya karaoke ya, berarti karaoke sesuai standar operasional mereka artinya harus tertutup dan juga bunyi atau musiknya nggak bisa keluar. Itu masuk kategori itu supaya banyak laporan masyarakat yang dan ini bisa menimbulkan kegaduan aktivitas ya kan? sudah berapa hari ini selalu kelayar ini, akan kita tegakkan. Kalau yang tidak mengindahkan ya kita tindak, kita harus tegas dengan itu. termasuk juga kita akan melihat di daerah kos-kosan, minapan yang sudah mulai ada menjadi rusin, selubung ya, ini juga ya, kita tegakkan. Ini juga mohon juga dukungan kepada media untuk menginformasikan kepada kita itu juga telah mendapat surat keputusan. Saya dapat koordinator daerah bekerja bersama Pokja ya, riset teknis dan faktor untuk tidak terjadi kalau enggak. Eh, tanggaplah. Gitu kita lihat cuaca hujan juga. Karena jujur tanah kita ini sedikit agak bisa bergerak lembek. Ya karena tanah itu. Dan memang langsung waktu kemarin kejadiannya di jalur-jalur Keupatan Cepak ambil alih dulu Sekarang dari pagi saya sudah di calon dengan pihak pengundensi Dan tentu pihak yang bekerja yang lebih pekerja untuk kerja Dengan lanjutkan penanganan lansori di jalan kawak atau telekom Jadi tadi pagi saya lihat sudah ada 7 titik malah lah 5 titik Terus akan bergerak kalau ada hujan lagi Yang intensitasnya tinggi sampai merah jam atau keupatan ke atas dan deras ini, pertama daerah kita tuh rawan monsor, ya pohon tumbang, karena ada angin kencang, kedua juga rawan banjir Ini buat kita untuk berhati-hati, harapan kita jangan keluar rumah waktu cuaca yang ini, ini ini. cuacanya mungkin sampai Juni ya,